yang bisa digunakan untuk meramal watak, rezeki, cinta dan karir seseorang. Weton sendiri merupakan tanggal lahir seseorang menurut perhitungan Jawa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Rabu lagi yang memiliki Neptu 12 dengan Rabu 7 dan Legi 5. Neptu ini tergolong besar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 agar tidak terjadi kesalahpahaman kami harapkan dorong menyimak sampai habis penjelasan kami Wata Rabolegi. Menurut Kitab Primbon Jawa Kuno, Rabolegi memiliki watak atau karakter seperti Padangon jagur, yang memiliki arti orang-orang tersebut sangat kuat, waspada, dan galak. Kuat di sini maksudnya mereka sangat berpegang teguh kepada apa yang mereka percayai. Namun, tetap menghormati Batak krama Setangan galak di sini maksudnya mereka sangat tidak suka dengan ketidakadilan, apalagi bagi orang-orang di sekitarnya dalam urusan berinteraksi dengan orang lain. Mereka sangat bijaksana, supel, dan loyal, dimana hal tersebut membuat banyak orang yang mempunyai sifat tersebut sehingga membuat terbentuknya akan banyak memiliki teman. Waton yang satu ini juga terkenal memiliki wawasan yang luas dan bisa dengan mudah mengayomi orang di sekitarnya. Sayangnya, mereka juga memiliki beberapa sifat buruk seperti suka mengharapkan imbalan dari apa yang dilakukan, suka membantah dan suka dipuji atau disanjung oleh orang lain. Karir Rabu Legi. Orang-orang Rabu Legi lebih cocok jika bekerja di bidang kehidupan sosial atau yang berhubungan dengan interaksi bersama orang banyak. Contoh beberapa pekerjaan tersebut adalah TNI, polisi, guru, humas, dan pengacara Hal tersebut dikarenakan sifat mudah mengayomi yang dimiliki membuat banyak orang perlahan Mulai menyukai mereka dan mengikuti apa yang dikatakan Akan tetapi karena watak galak yang dimiliki Buat mereka sangat tidak suka diperintah apalagi disuruh. Mereka bahkan tidak segan-segan untuk keluar dari pekerjaan yang sedang ditekuni Jika sudah tidak suka lagi dengan atasannya Meskipun begitu Orang-orang yang lahir di petun ini juga bisa dengan mudah membuka usaha baru Karena mereka memiliki wawasan yang luas ada sebuah prinsip yang umum dipegang oleh weton ini yaitu mereka lebih mementingkan jabatan dibanding uang. Karena menurut mereka semakin tinggi jabatan yang dimiliki maka semakin banyak uang yang masuk dompet mereka. Cinta Rabu Legi. Beralih ke urusan asmara atau cinta, dari Rabu Legi akan dikatakan cocok jika mereka mendapatkan pasangan dengan jumlah Neptu mencapai 12, 7 atau 17. Beberapa contoh weton dengan Neptu tersebut adalah Minggu Pon, Senin Kliwon, Sabtu Kliwon, Selasa Wage, Kamis Pai Rabu Legi dan Kamis Wagi Ketika salah satu dari Weton tersebut menjadi pasangan Untuk Rabu Legi Maka bisa dipastikan Kondisi rumah tangga mereka kelak Akan sangat bahagia Selamanya Tidak hanya itu Kedua pasangan tersebut juga akan Saling melengkapi satu sama lain Dan menjadi support system Yang baik ketika Dibutuhkan Rezeki Rabu Legi Untuk urusan rezeki sendiri Rabu Legi tergolong salah satu weton yang akan sukses dan memiliki hidup yang berkecukupan sampai masa tuanya kelak Hal ini dikarenakan mereka sangat pintar dalam mengatur keuangan dan tidak terlalu sukar mengejar materi sehingga apa yang didapat akan selalu disyukuri meskipun sedikit <tuh> rezeki yang awalnya sedikit tersebut akan disisihkan sebagai jaminan masa tua Karena weton yang satu ini juga terkenal akan kesederhanaannya Selain itu, rezeki weton dengan jumlah neptu sampai 12 ini Juga akan meningkat jika ayah atau kakak memiliki weton di bawah 12